Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Suryono yang kali ini akan belajar bersama cara mengisi ESKP atau SKP online. Pada kesempatan kali ini, pada bagian pertama kita akan belajar cara mengubah profil ESKP dan cara login. Marilah kegiatan Kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah Bapak Ibu semuanya kita awali kegiatan pengisian tutorial eh, SKP online. Sebelumnya apa tuh SKP online itu? SKP online adalah suatu aplikasi yang bertujuan untuk membantu pegawai dalam kegiatan tugas, jabatan, dan target yang harus dicapai dalam waktu yang bersifat nyata dan dapat diukur, setiap kegiatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada tugas dan fungsi. Wewenang, tanggung jawab, dan orient tugas yang ditetapkan dalam struktur dan tata kerja. Baiklah, langsung aja kita mulai nanti. Rencananya, pembuatan SKP online ini kita buat berbagai bagian karena kalau langsung nanti memerlukan waktu yang banyak nanti Bapak Ibu semuanya tidak bisa memahami maka kita buat sepotong-potong per bagian. Kali ini bagian yang pertama saja yaitu tentang profil pegawai. Mari kita mulai dengan membuka Google Chrome. Setelah itu kita ketik alamatnya, karena kita berada di Kabupaten Plura maka SKB, ESKP e skp Kabupaten Plura ini tampilannya BKD Plura setelah kita buka di websitenya, kemudian muncul login di login ini kita ketik username dalam masuk ke ESKP Kabupaten Plura Disernamnya menggunakan NIP, NIP, Pegawai Kita ketik NIP Pegawai Kemudian passwordnya kita ketik kalau sudah passwordnya, kita ketik kemudian kita login ini tampilan e-SKP yang kedua ada DES e perilaku, from form pegawai, prestasi kerja dan out. out kita klik yang DES apalagi di itu? daily evaluation system aplikasi DES adalah sistem informasi yang menyusun SKP sasaran kinerja pegawai sesuai PP30 tahun 2019 serta mengukur kinerja individu sejak periode bulanan dan tahunan setelah tampilan desk seperti ini kita masuk ke aplikasi DES. kita klik DES. tadi ini kita klik Kita tunggu seperti ini. Ini tampilan desk desk seperti ini. Ada beranda, SKP perilaku bulanan, harian, tugas tambahan, kreativitas, di posisi lain-lain, total SKP tahunan dan akut. Nah, sebelum kita masuk, maka kita wajib memperbaiki profil kita terlebih dahulu apabila ada kesalahan. Caranya. Kita cari di lain-lain, lain-lain kita klik, kita cari edit profil. Nah disitu akan muncul ubah profil. profil kita cocokkan dengan profil kita, name, nama, username, password, Maaf, passwordnya kita ketik. konfirmasi passwordnya kemudian atasan langsung kita cari atasan langsung kita adalah kepala sekolah kalau kita guru kita ketik aja otomatis kalau ada langsung muncul kita scroll ke bawah Unit kerjanya Kita cocokkan Jabatannya Jabatan PLT Kalau itu merupakan PLT berarti Punya jabatan, kalau tidak berarti kita kosongkan Karena bukan BLT, maka kita kosongkan bukan BLT. Kemudian pembina tingkat satu pangkatnya. Jika sudah benar semuanya, maka ini kita simpan. Kalau sudah semuanya kita simpan, kita klik. Profil berhasil diubah. Oke. Okay. Setelah itu kita keluar Untuk mengeceknya Dan masuk ke dash Kembali ya. Ini tadi adalah Langkah untuk mengubah Profil kita Kita cek Ya, sudah terisi semua ya, Berarti Kita mengubah profil Dalam tahap pertama SKP sudah selesai Demikian Untuk tahapan Pengisian e-SKP Secara online Pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Wabillahi